Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun anda berada Kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dari Idola kita Lesti dan Rizky Vilar Sebelumnya bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, kabar baik, kabar terbaru dari Lesti dan Bilar tentunya. Baiklah sahabat menemani santai malam kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Lesti dan Rizki Bilar di malam hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita bersahabat, Bang Yuna akan memberikan info dan kabar trending hari ini. Yang pertama persahabat ya, kebahagiaan pun kita dapatkan di channel YouTube-nya Beams Aryo. Ini kolaborasi bersama Leslar persahabat ya. Kretak abal-abal lesti kejeora, garing gurih keruci banget. Ini masuk trending 5, persahabat di YouTube. Wow, ini kebahagiaan dan kebahagiaan banget ya. Masya Allah, masuk trending 5, efek media sosial keren banget ya. Dan kita lihat nih, info ini kita dapatkan juga dari Les si komik. Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, trending 5 dong, efek sosial keren euy Promo horornya besi, tapi mimin bersyukur. Apapun yang bunda ataupun papa bi lakukan, masih menarik perhatian banyak orang. Jadi selama itu positif untuk eksistensi Leslar di dunia hiburan, Mimin akan support terus. Masya Allah banget ya, ini luar biasa, bangga dan pasti bahagia sebagai warga Konoha. Alhamdulillah Leslar memang... Selalu membuat kita bangga Apalagi Bunda Lesti yang si Ratu Trending Wow, ini luar biasa banget Di komentar pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun alkali khalifil Bilfaki mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah Mas Bima kecipratan trending juga Berkah, amin Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Rusdiana313 mengatakan Padahal baru balik nonton 10 menit lalu belum trending Dan viewersnya masih 600.000 ribu Kuranglah sekarang udah trending Bravo semangatku nonton sudah 7 kali Karena suka lihat face Bunda Lesti Di situ Masya Allah cantik banget Apalagi lihat matanya yang indah Wow Inilah kebanggaan untuk keluarga Konoha Alhamdulillah masih banyak yang support yang selalu mendukung Lesti dan Bilar dan kabar trending berikutnya persahabat yang kita lihat masih di lagu single terbarunya Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup Alhamdulillah trending masih di nomor satu untuk music dan Alhamdulillahnya juga sudah tembus di angka 11 juta viewers ini juga kebanggaan banget untuk kita semuanya Warga Konoha memang the best banget ya Terima kasih banyak yang sudah mensupport karya terbaik idola kita Semoga semakin banyak juga dukungan Semakin banyak juga support dan doa yang diberikan untuk Lesti dan Bilar Alhamdulillah sudah tembus di angka 11 juta Mudah-mudahan ya pas di ulang tahunnya Bunda El bisa tembus di angka 15 juta viewers Amin Kemudian persamaan disimak juga di unggahan selanjutnya ini vitamin bahagia malam hari ini Alhamdulillah ya Abang Fatih berada di kota Bandung saat ini Bersama Papa Bunda dan tim Leslar Entertainment ya Dan tentunya tak lupa kalau ke Bandung BBL ngapelnya ke Guzel Ini tentunya cute banget ya Antara BBL dan BBL Guzel Masya Allah Malah berantem-beranteman tuh Aduh ini cute banget ya Pokoknya bahagia sekali Melihat kebersamaan Bibi BBL dan Bibi Gozel Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Larsi Komik. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Hal yang wajib abang lakukan kalau ke Bandung Ngapelin ayah Ngapelnya masih dikawal ya plan Masya Allah katanya itu luar biasa Banyak juga tanggapan yang positif diberikan Kita lihat dari akun Instagram Zahmikui mengatakan Serasa lihat Rizky Billar dan Lesti Kejora lagi gelut katanya tuh Ada juga tangkapan komentar dari akun Arbia666 mengatakan Masya baby-baby gemes katanya tuh Betul gemes banget ya melihat dua baby ini Luar biasa, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kita bangga, kita bahagia melihat postingan ini. Karena BBL ini yang paling ditunggu banget oleh warga Konoha muncul juga malam hari ini. Masya Allah. Kita juga masih menunggu sudukan terbaru ya dan kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lipat TV. Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik selanjutnya dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, pengmin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.